1 percobaan suara satu. 3 dulu. orang lihat macam macam banyak senang tuh, itu barang ah. tuh dari dalam di <coughs> <coughs> da sure. <coughs> hmm, oh, itu mau no, udah berapa banyak anu sakit di sini terus aku tadi pagi ina ah oh, begini Dapatlah sedikit uh, untuk membuka juadah untuk majlis hari raya ah. Siti Aji Bulan Kadir Har. Kadir. Ah. Uh, mana mana tunjuk mana ini. Ini, ini, ini. Oh ini. Ini apa air lah semua. Air kita juga. Oh simpan di dalam. Oh banyak banyak airnya. Ya beri Enggak turun nang baru dia dari kantor dia langsung menampakkan muka lah Dewi nak baru lah cantik. Wah benar Terpaksa pengin gitu nah kalau kita pindah media itu kami. Yang ada anaknya bukan. Yang bungsu. Nama. Tidak ada. Lawan ketrek. Hmm. Kita pasu, ada tak kumanet. An, go game ini ane kupia ini ket a ma belau ini kertas bonita oh ah. masih baik Dai bene. Avoluta. Abhishek rap Thank you. kalau kenapa panjang. Jadi lagi kalau di sana dia Mengumumkan jubah yang amat membantu, jatuh terlibat hari-hari di yang lain. Pemerintah Majlis Terpresentasi mempersilakan Yang Umar Berhormat Ketua Belis Sabah untuk menyerahkan Warta Rizal Perkampungan Bagi Kampung Kawang dan Kampung Beris Papar kepada Yang Berbahagia Tuan Hazlan Haji Jabri Pegawai Daerah Papar dimulai dengan Kampung Kawang dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan bagi kampung Beringis Papar. Tahniah. Dan sebelum itu majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dato Juni Musitul untuk naik ke atas pentas utama bersama yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Dalam majlis teruskan lagi dengan cara penyampaian Mocek Untuk itu majlis memperolehkan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan Mocek bernilai RM600,000 RM600,000 kepada yang berbahagia Puan Janit Mahibul Pengetua SM St. Joseph Papar Bagi penambahan bangunan sekolah St. Joseph Papar Kita berikan tepukan yang gemuruh Dan seterusnya Sekali lagi mari silakan Yang berhormat Untuk menyampaikan Mohjek yang kedua kepada yang berhormat datu Joy lothel untuk pembinaan dewan serbaguna dun kawang dun limau papar bernilai 2 juta ringgit daripada kerajaan negeri sabah bagi tahun 2022 dan 2023 Tahniah dan malis mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah di atas cara penyampaian sebentar tadi. Dan sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih malis menyebut Yang bahagia dan tersenyum berat Liu Chiang pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, untuk menyampaikan cenderahati kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah.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 untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berhormat dan industri pengerima Sebiar Haji Sabar bin Untung Setiausaha Kerjaan Negeri Sabah Dipersilakan Mali sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tetamu berhormat kita yang amat berhormat ketua Negeri Sabah dan itu Mali, silakan Okay, okay ready Okay Pika, ini. sebentar tadi. Terbang sekawan si burung merbuk empat yang selasih. Satu lagi. Satu lagi. Pemenangnya Muhammad Farhan bin Yunus. Muhammad Farhan bin Yunus. Muhammad Farhan bin Yunus. Ada? Ada? macam disuruh balik tau kalau ada angkat tangan dan angkat maju tangan ya, penas, dari ya? Jawa pun boleh angkat tangan Hah? Muhammad Farhan bin Yunus Muhammad Barbarizki ah, ya, mungkin Rizky banyak peminat nih Hah? Oh. Ah, tidak boleh wakil tu ah, tidak, tidak boleh ya Allah maaf ya, wakil tidak diterima ada Mon Chihok kalau ada, angkat tangan dan datang ke depannya Aisyikah? Aisyik? Satu, dua, tiga, Yang di belakang sekali itu Kita punya nama? Dia punya nama Oh, dia punya nama Satu, dua Satu, dua Berapa? Berapa? Tak nah, betul, oh, okay, betul. Okey, betul. Satu, dua, tiga, sembilan. Ayah. Rezeki. Mama dapat. Anak, Anak pun rizki. dapat. Tahniah. Rezeki. Okey. Aku titipkan. Okey, kita persilahkan. Mas Murnia. です